Om mau dimasak. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Subscribe channel Fajar Duper. mau ada di rumah mau masak kepiting bosku kepiting kroyok ini kepitingnya tadi pagi dapat beli bosku harganya 50 kepiting eh, jenis kayak gini bosku ini mau dimasak nah ini bumbu tambahannya bosku ini ada sayurnya sayur apa ini daun apa lah enggak tahu ini toge nah ini bumbu eh, penyedapnya bos bapakur, ini bapak pukenya bapak nah, I'm not good.